yang pintu akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini hanya kita mengambil kartu kesuluh ataupun memperkuasai yang memperkuasai zodiak zodiak yang pintu akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini sana kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah 2 open ataupun dua koin untuk zodiak pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana mana di sini pintu rezeki seorang Pisces akan sangat terbuka lebar di bulan September tahun 2021. Itu dikarenakan di sini keuangan seorang Pisces akan stabil-stabil saja, dan di sini seorang Pisces mengambil satu langkah, yang dimana dalam langkah tersebut merupakan bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan, untuk mencari rezeki. Dan di bulan September ini, Pisces akan berhasil, yang dimana di sini mampu membuka pintu resmi sendiri di bulan September tahun 2021 dengan usahanya sendiri. Dan untuk support energinya adalah, Page of Cup. Secara umumnya, Page of Cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan pintu rezeki seorang Pisces akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini dengan mengambil satu langkah, satu upaya, yang dimana juga di sini ada. Usaha tersebut ia lakukan dengan ide cara sendiri dan didukung didoakan oleh anak. Serta di sini Pisces mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak sehingga pintu rezekinya akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Well of fortune. Secara umumnya well of fortune itu diartikan roda perputaran kehidupan, roda kehidupan. Dan jika kartu well of fortune kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang bisnis di bulan September tahun 2021 dengan dukungan doa dari seorang anak yang dimana mana di sini keuangan akan meningkat kehidupan akan meningkat serta pintu rezeki akan sangat terbuka lebar dan untuk zodiak yang kedua adalah ace of sword ataupun delapan pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang zodiak Virgo yang di mana di sini digambarkan seorang Virgo pintu rezekinya akan sangat terbuka lebar di bulan September tahun 2021 sini terjadi dikarenakan seorang Virgo mulai fokus dalam bekerja, mulai disiplin di dalam bekerja dan suka berbagi kepada orang lain yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangannya sendiri. Di Disini juga digambarkan seorang Virgo melakukan kepukusan dengan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan September tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah kenaik of cup. Secara mempunyai kenaik of cup, itu diartikan seseorang yang sudah matang, kiranya seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan, pintu meski seorang pun akan terbuka lewat di bulan September tahun 2021 dengan keputusan kegigihannya di dalam bekerja, yang dimana di sini selalu disupport, dimotivasi oleh orang-orang di sekitar serta didoakan pasangan kedua sendiri. Dan jika kartu welofa kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini keputusan kedisiplinan ia terapkan sehingga pintu Meski akan terbuka yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial yang didukung oleh orang-orang sekitar serta didoakan oleh pasangan info sendiri dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah ten of Pentacle, ataupun 10 koin Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan kintereski seorang Scorpio akan terlalu lebar bulan September tahun 2021 di sini terjadi dikarenakan seorang Scorpio mulai menata-meniti kembali keuangannya yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan dan di sini seorang skopia suka membantu orang lain yang di sini kategori orang tua yang membuat pintu rezekinya akan sangat terbuka lebar di bulan September tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of One secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan, pintu di seorang Scorpio akan terbuka lewat di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini berkat doa dari seorang anak, dan di sini seorang Scorpio bersama pasangan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan, dan di sini seorang Scorpio bersama pasangan suka membantu orang lain, yaitu dalam kategori orang tua, yang dimana di sini membuat pintu akan semakin terbuka lewat, jika kartu adalah kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Roda keputaran kehidupan, roda kehidupan akan dirasakan oleh seorang Scorpio di bulan September tahun 2021, yang dimana mana di sini keuangan finansial akan semakin meningkat dan semakin meningkat lagi, yang didoakan penuh oleh seorang anak, didoakan oleh orang tua yang mereka bantu sehingga di sini dikategorikan Scorpio pintu rukinya akan semakin terbuka lebar. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang memangzodiak Libra, yang di mana di sini juga Seorang Libra, hampir sekarang, akan sangat terbuka lebar di bulan September tahun 2021. Di sini terjadi dikarenakan seorang Libra sudah mulai menerima kekurangan pasangan, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, yang di mana di sini akan berdampak positif kepada moodnya bekerja, ke bekerja, yang di mana juga di sini pintu akan terbuka. Yang dibantu dengan doa oleh pasangan Libra sendiri, dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Libra sama seorang pasangan akan sama-sama membuka sebuah usaha, yang dimana disini menjadi sumber pendapatan kepada seorang Libra bersama pasangan yang akan mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Libra sendiri, dan di disini menggambarkan. Seorang libra pintu rezekinya akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021. Dan makan di sini seorang libra sudah mulai menerima kekurangan pasangan, tidak membandingkan pasangan yang dimana di sini pasangan akan selalu mendoakan seorang libra agar rezekinya bagus dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang libra bersama pasangan akan sama-sama membuka usaha yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar. Dan jika kartu wala well provin kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Roda perputaran kehidupan, roda perputaran keuangan akan dirasakan oleh seorang libra di bulan September tahun 2021 Yang dimana disini berkat doa dan dukungan dari seorang pasangan Membuat pintu resmi seorang libra akan sangat terbuka lebar di bulan September tahun 2021 Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah three short, ataupun tiga pedang untuk sedek yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersedia Aris yang dimana disini sini mbakkan terus di seorang Aris akan sangat terbuka lebar dari bulan September tahun 2021 di sini terjadi dikarenakan seorang Aris pernah mengalami pengkhianatan di dalam kategori karya pekerjaan yang dimana di bulan September ini seorang Aris mampu mumpun bangkit dari keterburukan tersebut dan membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang harus akan didoakan oleh orang-orang sekitar pasangan serta keluarga agar rezekinya semakin bagus lagi dan untuk kebutuhan energi ini adalah naik one. secara umumnya naik one itu dia seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah tahun seseorang yang dekat dengan aris sendiri dan di sini menggambarkan Pintu rezeki seorang aris akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang aris mampu move on dan bangkit dari keterpurukan, dari pengkhianatan yang ia terima, yang dimana di sini didukung dimotivasi oleh sahabat-sahabat, orang-orang di sekitar, serta di sini selalu didoakan oleh keluarga dan pasangan agar rezekinya semakin bagus lagi. Dan jika akan kembali problem kita gabungkan dengan cerita yang kelima di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang aris di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini seorang aris mampu mukon dan bangkit dari keterpurukan yang dimana di sini mampu membuat pintu sekinya semakin terbuka terbuka lebar yang didukung didoakan oleh seorang sahabat sahabat orang terdekat serta di sini dimotivasi didoakan juga oleh pasangan serta keluarga aris sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang fitur akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Pisces, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Scorpio, yang keempat zodiak Libra dan yang kelima adalah zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang fitur akan terbuka lebar di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan